Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membagi, saya ingin dua sesi ya, di tengah-tengah nanti ada musik lagi. Sesi yang nabi-dolim Nabi dalam tanda petik nanti kita jam satu, kira-kira sampai, sampai akhir. Nah, sekarang saya ingin buang-buang kotoran-kotoran sampah-sampah atau ganjalan-ganjalan yang pertama saya. Sangat berbahagia malam hari ini karena setelah sekian lama saya bisa hadir bersama orang yang sangat saya cintai. bersama anak dirinya sabrak syukur di antara kelompok segmen tadi ada yang bisa menyanyikan ibu tiri lo biar cari lawas ibu tiri hanya cinta kepada Ayahku saja. Jangan menyesatkan Ibu tiri Hanya cinta Kepada dompet ayah Jadi ternyata teman-teman sekalian gini saya bahagia sekali. Tapi di Latvia saya sangat sedih kalau memandang wajah anda. Ya Allah sakit. Gitu. Jadi ini serius ya. Jadi sebelum nanti kita ngomong Nabi Dolim itu, saya tuh terakhir-terakhir tuh setiap melayan saya tuh ingin minta maaf sama anda karena saya khawatir. Ini sangat serius ya. Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda pertama saya khawatir kalau doa-doa saya untuk anda tidak dikabulkan oleh Allah mudah-mudahan tidak terjadi mudah-mudahan kabul karena anda minta bukan kabul karena saya memberi doa ya Yang pertama. saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan anda di dalam hal apapun saja saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan ini idiom nih pakai idiomnya Bakar asyik yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Kafirlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya pecah, belah tidak ada satu hari ini. Jadi saya khawatir anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir anda itu ngikut saya. Padahal anda punya diri anda masing-masing dengan sejarah dan saya, saya khawatir itu menjelakakan anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini, saya ini kan orangnya enggak cocok sama hidup ini. Saya itu tidak kompatibel sama NKRI kompatibel sama industrialisasi globalisasi peradaban 7 abad dari 14 sampai 21 saya tidak kompatibel saya tidak mengatakan saya tidak cocok atau saya tidak selera tapi saya itu memang tidak aksesibel tidak kepada seluruhnya itu jadi saya itu kesini itu supaya nambah-nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya saya akan setiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, apa ah, oh, menenggoy? Semua mengenai kuliah ada yang supir taksi, ada yang apa? Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam dan saya mencintai anda semua saya mendoakan anda semua nikmat dengan hidup anda masing-masing dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak oleh karena itu nanti saya akan kasih PR kepada Sabra karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial saya itu sudah terlalu jadul lah lagunya tadi saya tidak apal dikumang seleng, tasulong, tasulung gak apal saya jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama anda tidak saya jangan-jangan anda tertan, loh, tertipu oleh saya jangan-jangan anda tersesat karena saya jangan-jangan anda menjadi lebih sengsara karena saya oleh karena itu saya berpesan apapun yang saya omongkan Jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda Menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda Kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing Di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya Tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan Dan pikiranmu sendiri dia ya, mas ya, ini saya sangat serius Dimana gue Saya tidak punya pengikut Dan semua orang juga ya, ya jangan, jangan diikuti Saya khawatir kalau diikuti saya Saya ngikutin Nabi Muhammad ya, Setengah mati, tidak terkejar-kejar ya. maksud Anda ngikutin saya contoh yang utama adalah Sabrang sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya sehingga nalurinya itu bantah itu. itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit gak jadi double ada jilid rahasia cinta, gitu oke, oke itu sekedaran mas ya, sekedar, apa salah satunya gini loh mas anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini Anda itu generasi milenial Yang yang generasi di atasnya yang sebelumnya Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena fenomena milenial yang sekarang Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget Saya itu generasi old zaman now Ya kita generasi old ya Tapi zaman now Gelem ora-gelem Dan saya sudah tidak bisa coba kalau saya tidak ada Novia, kalau pakai hancur lebur hidup saya. Karena saya, sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu, ora-ora yang ATM Apa saja saya, saya itu nggak nyambung. Kalau nggak ada Mbak Fia, saya nggak nyambung sama hidup ini. Saya sukses saya, saya, saya gitu. Terutama gini mas yang saya tidak bisa berikan di Maya adalah pelajaran-pelajaran manajemen entrepreneurship kewirausahaan ya pemasaran marketing kan saya tidak bisa sama sekali Belas saya tidak bisa saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para calon saya tidak bisa saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya bahkan dengan bodoh saya Keluar dan berhenti dari aktivitasnya di media massa sejak tahun 22 Tak sejak tanggal 22 Mei 1998 Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini Karena saya itu tidak kompatibel Jadi nonton TV acara apa saja itu Raih soh aku Apek banget, jadi aku raih dulu Kok, kok iso ya, kok yang aku, aku Jadi saya itu belum cukup mas saya tuh belum cukup dewasa belum cukup intelektual belum cukup software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu kok oh ampuh ya, aku raya, janramu dengan, munu kok nguyuh ya kok aku belum bisa ya jadi saya tuh merasa betul, betul dekaden sampai sampai saya bikin level stratifikasi gini pak saya mak ia itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil Kalaupun birokrasi ya, birokrasi yang paling bawah Lurah, Camat, Kapolsek Dan Ramil Bupati ya sih mulai nyini, -nyini. Sudah gak -nyi. Jadi kalau saya tidak tidak ada sosiologinya Tidak ada terminologinya Tapi kira-kira gitulah Maknya ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil Sama orang-orang di bawah nah, Kalau ada orang Kalau kalau uh, ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah nah nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa tapi begitu mulai ketua cabang udah nyambung sama saya saya ndak menututi mas sudah canggih mereka jadi saya paling bawah di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang Terus di atasnya lagi ada aktivis Anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter pintar Yang mengerti teori bermacam-macam Terus ada LSM Ada gerakan mahasiswa Ada seniman gitu ya Itu saya gak ngejar lagi Udah itu dua tingkat di atasnya Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan Gak nyambung sama sekali si saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, tidak pernah berhasil, sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun sih. Itu aku rakyat Tapi aku nggak, aku enggak punya kata, ndak punya bahasa, bi ya yang berlaku, aku aku koyo pungguk merindukan perempuan. Jadi saya enggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Best Nasional di Surabaya, moderator saya itu... Red bell Mas Wahyu Muriati Mas Wah, itu dekat sama saya. Sudah lama saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh? Bahwa saya ini temennya Doni, itu nggak bisa tahu dia bahwa saya ini temennya. Bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan gini-gini gini-gini Pak ini mengatakan gini terus endingnya acara kenduri cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MHA Indonesia kompas jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja Keduluh Kedaulatan Rakyat eh, Tribun Solo Marhen apa, apa itu enggak saya gimana ya kok saya enggak punya bahasa saya itu ingat jadinya Oh dulu Markesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa ketika dua tahun dia Marquesot di rumah saya itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa terus Marquesot datang sambil bawa tang bawa obeng gitu yang di anak bengkel terus ngomong jari-jari Indonesia kakunai kurek lo setelah kakbek ngapusin nah teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diam cep, karena enggak bisa maam enggak bisa memahami Marquesot ini Margeson ngomong apa? Margesot, kalau di level yang sama dengan saya, Wong dia satu level sama saya sama orang itu. aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh pribadiannya segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya sangat sangat jelas. Tapi dia nggak bisa dipahami. Itu dia sok paham aja. Kepada market Sok paham kepada dunia mahasiswa Sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia Perlu saya kan tidak paham kepada Indonesia Oke okay, teman-teman sekalian Jadi sebenarnya saya sangat serius ya Dengan gelo saya ini Kan saya ini tidak bisa ngajar. Sekarang yang Coba anda lihat Coba anda lihat Di seluruh Jakarta Anda lihat ke daerah-daerah Anda lihat ke Jogja Itu berapa ratus ribu pengusaha sekian kelas dari atas sampai bawah semua orang entrepreneur yang baik semua orang pengusaha yang baik sementara saya sekeluarga saya sabrang juga itu tidak bisa dagang cepatlah kalau anda entrepreneurshipnya tinggi anda tidak hanya bisa menjadi punya perusahaan anda juga bisa punya sekolahan banyak syaratnya anda harus punya naluri dan manajemen dagang yang baik anda bisa bisa jadi ulama anda bisa jadi ustad Anda bisa jadi Calok Anda bisa jadi Pokoknya asal dagangnya pinter Anda bisa jadi apa saja Lah saya ini tidak bisa apa-apa Belas Jadi saya juga tidak pernah menuntut diriku Akan pernah menjadi apa Tidak akan pernah iso Belas, tidak bisa saya Itulah yang saya sesali Jangan sampai Anda itu tertipu oleh saya Aku kira iso, apa-apa tenang bisa saya itu mendoakan. Mendoa itu pun saya panik kalau tidak kabur gimana ya. Akhirnya saya sering kalau malam itu sering saya Mabur Yo cukup banget ento gitu kan saya kan. Bo, jangan dipermalukan dong saya banget banget dong Saya sudah keikhlas loh saya insyaallah Saya doain banyak orang tiap hari di mana mana Dan saya ndak bener-bener saya bisanya saya cuma seperti itu Kalau ndak sampean kabulkan terus biye Katanya yeah. utuhuni astajib laku Nah kalau ndak kabul terus karep sampean yoboh ya. Ini jadi ini untuk awal saya ingin mengingatkan ini uh, saya mohon apa eh, sampean jangan salah sangka ya. Sampean harus olah semua yang anda terima tadi ya. supaya ini jadi komunikasi. Beran tolong nanti dijelaskan kata communication itu kan dari kata dari bahasa. Yunani komunikat komuniker apa komuniker, komunikare, apa begitu ya? Nggak tahu bacanya. Pokoknya, menurut saya, kata uh, intinya pada komun, menjadi di situ menjadi komunalitas menjadi komunal, menjadi komunisme, menjadi semua, menjadi common sense. Pokoknya sesuatu yang dihimpun, yang berhimpun, yang ada transmisi transformasi dan terjadi persambungan satu sama lain makanya komunikasi itu uh, kalau bahasa indonesianya jalinan kalau saya jalinan kalau tidak terjadi jalinan namanya bukan komunikasi jalinan yang membuat sebuah bulatan komunalisme sebuah bulatan apa, sebuah bulatan yang kemudian menjadi anda bahwa komunikasi itu terjadi harus ada jalinan maka metodenya adalah silaturahmi kalau bahasa Arabnya communication komunikasi itu adalah wasolat dari kata sila sila itu bersambungan nah kalau ingin terjadi komunikasi sehingga KC dan semua yang terkait menjadi satu komunalitas ya yang ada jalinan cinta, ada jalinan nilai, ada jalinan kesetiaan, ada jalinan komitmen, ada jalinan macam-macam Maka yang harus kita lakukan adalah silaturahmi Sementara selama ini komunikasi dan silaturahmi tidak pernah dikaitkan satu sama lain. Silah itu artinya nyambung, rohmi, rah, rah, rahim itu artinya kasih sayang nah yang terjadi di medsos itu komunikasi atau bukan terjadi enggak jalinan sehingga orang medsos itu menjadi satu masyarakat yang saling mesra saling terjalin cintanya komitmennya sehingga hidupnya maju bersama-sama di dalam satu komunalitas kalau itu tidak terjadi berarti bukan komunikasi dan yang dilakukan berarti bukan silapurrahman